teman-teman semua bertemu kembali dengan Bawidia nah dimanapun kalian berada semoga kalian selalu tetap sehat ceria semangat nah yuk kita mulai belajar ya nah kembali saya mengingatkan bahwa di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa berdasarkan reproduksinya atau struktur reproduksinya tumbuhan bisa dibedakan menjadi tumbuhan tingkat rendah dan juga, tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat rendah berkembang biak dengan menghasilkan spora, atau dapat dikatakan bahwa tumbuhan tingkat rendah memiliki struktur reproduksi berupa spora. Sementara itu, tumbuhan tingkat tinggi berkembang biak dengan menghasilkan biji. Artinya, tumbuhan tingkat tinggi memiliki struktur reproduksi berupa biji. Nah teman-teman tumbuhan tingkat rendah contohnya adalah tumbuhan lumut yang termasuk ke dalam bryophyta dan juga tumbuhan paku yang termasuk ke dalam kelompok teridopita Sementara itu tumbuhan tingkat tinggi termasuk ke dalam spermatophyta Sperma itu artinya biji sementara pita itu mengacu pada tumbuhan Nah, spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang berbiji atau tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Spermatopita bisa dibedakan menjadi gimnosperme atau tumbuhan berbiji, terbuka, contohnya adalah melinjo, dan juga angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya adalah tumbuhan gili. Nah baik tumbuhan tingkat rendah maupun tumbuhan tingkat tinggi Sama-sama dapat berkembang biak atau memperbanyak dirinya Atau melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual Tapi apa ya bedanya teman-teman? Yuk kita bahas Jadi teman-teman berbeda dengan manusia yang hanya dapat melakukan reproduksi atau Hanya dapat berkembang biak secara seksual atau Melalui proses peleburan sel kelamin jantan dalam bentuk sel sperma dengan sel kelamin betina dalam bentuk sel telur, nah, kalau tumbuhan itu bisa berkembang biak baik secara seksual maupun secara aseksual, artinya tumbuhan dapat bereproduksi atau memperbanyak diri baik secara seksual maupun secara aseksual. Nah, perkembangbiakan secara seksual. Disebut sebagai generatif, sementara itu perkembangbiakan secara aseksual disebut juga sebagai perkembangbiakan vegetatif. Nah, tapi maksudnya apa nih? Ada vegetatif, ada generatif, aseksual, dan seksual. Nah, kita bahas satu persatu ya, mulai dari perkembangbiakan generatif atau seksual. Jadi, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin atau reproduksi yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya ada sel kelamin jantan dan ada juga sel kelamin betina. Gitu ya, teman-teman. Makanya teman-teman disebut sebagai perkembangbiakan seksual. Nah, Sel kelamin jantan pada tumbuhan itu Terdapat pada serbuk sari Atau polen Tempat sel kelamin jantan Nah serbuk sari Dan polen itu sendiri adanya di benang sari Sementara yang ini Nah ini adalah Satu kesatuan Ini ya teman-teman Ini adalah benang sarinya Sementara yang Ini yang bulat-bulat kecil Ini bulat-bulat kecil adalah serbuk sari atau polennya nah kalau sel kelamin betina pada tumbuhan itu berupa sel telur yang terdapat pada bakal biji gitu ya teman-teman jadi ini adalah bakal bijinya kemudian di dalam sini adalah sel telurnya atau sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, teman-teman, pada perkembangan generatif atau seksual ini terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau bisa kita katakan terjadi peleburan antara polen dan sel telurnya yang nantinya akan menghasilkan zigot, kemudian akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini yang nantinya akan berkembang menjadi individu baru atau bisa kita katakan bahwa embrio ini merupakan calon individu baru. Embrio pada tumbuhan tingkat tinggi itu diselubungi oleh kulit biji atau bisa kita katakan embrio itu ada di biji. Dan nantinya saat biji berkecambah maka embrio tersebut akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya di sini ya teman-teman nah, ketika biji jagung berkecambah maka embrio jagung akan berkembang menjadi tanaman yang baru nah, ini adalah tanaman yang baru nah sekarang kita lanjut ke reproduksi vegetatif atau aseksual dimana reproduksi vegetatif ini atau aseksual ini tidak melibatkan sel kelamin A itu artinya tidak ya teman-teman Jadi tidak melibatkan sel kelamin Tidak ada sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina yang dilibatkan Artinya berarti tidak terjadi peleburan Antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina Berarti tidak ada pembentukan zigot Tidak ada pembentukan embrio juga Antas bagaimana dong perbanyakan dirinya atau antas bagaimana ya perkembang, perkembang biakannya Nah jawabannya teman-teman adalah dengan memanfaatkan organ tubuh dari tanaman induk gitu ya Jadi perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual itu terjadi dengan memanfaatkan organ tubuh tanaman induk individu barunya berasal dari organ tubuh tanaman induk. Nah, bisa dari akar, bisa dari batang maupun dari daun. Gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan keterlibatan sel kelamin perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif atau aseksual. A artinya tidak, karena tidak melibatkan sel kelamin, sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Sebaliknya, reproduksi generatif atau seksual itu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan terjadi peleburan sel jantan dengan sel kelamin betina yaitu menghasilkan zigot lalu berkembang menjadi embrio sebagai calon individu baru gitu ya teman-teman. Nah ngomong-ngomong, teman-teman perkembangbiakan atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu bisa dibedakan menjadi vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Tapi apa ya bedanya? Simak pembahasannya di video selanjutnya. Nah, oke okay, teman-teman, jangan lupa. Kalian dukung channel ini ya Di subscribe, like Dan boleh Di share juga Dan jangan lupa di komen juga Agar channel ini dapat berkembang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh